Baiklah sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan atau kabar terbaru di malam hari ini Perhatikan bersama di akun Indosiar. Lesti Kejora ini masuk nominasi penyanyi dangdut wanita terkis Wow, dia aja, Kiss World 2022 Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora Ini tentunya masuk nominasi penyanyi dangdut wanita terkis persahabat ya Mudah-mudahan, dia Lesti Kejora memenangkan penghargaan Dan kita sebagai fans sejati wajib untuk mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita kita lihat di kalimat caption info yang dituliskan oleh akun Indosier like postingan ini untuk dukung Lesti Kejora di kategori penyanyi dangdut wanita terkis di Kiss Award 2022 yuk sama-sama persahabat ya kita dukung Bunda Lesti Kejora dengan like di postingan Bunda Lesti Kejora ini mudah-mudahan Lazy Kejiora banyak dukungan Dan fans sejati tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik nih buat Dedy Elastic Kejiora Berikutnya persahabat ada sebuah spesial juga Yang kita dapatkan ini info bahagia Bahwa sudah di up juga nih vlog terbaru Di channel youtube Leslar Entertainment Persahabat ya ini seru banget Dan dari BBL Rave 2501 2022 Wah wow. Masya Allah banget ya Dan dari BBL nih Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan pastinya vlog-vlog yang disuguhkan Itu membuat kita semakin bahagia Perhatikan saja persahabat Yang di vlog tersebut Duh romantis banget ya Masya Allah kalau sudah bertemu nih Dua pasangan ini Selalu saja bikin iri orang-orang di luar sana Terutama cium blok si persahabat ya Masya Allah dicium banget nih Tentunya keningnya Bunda Lesti <laughs> Kita lihat juga ke berikutnya Aduh, manja banget ya. Bahagia selalu keluarga kecil. Papa Bilar, bunda Lesti Nabang El." Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan mudah-mudahan juga doa selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky. Bilar di postingan ini juga, tentunya banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari para Fans, yakni dari Anggung Zulfan Sudaryo, mengatakan. Seneng banget dengan vlog-vlognya yang sekarang Tuh, Masya Allah banget ya Banyak yang bahagia Dan tentunya senang melihat vlog-vlog Yang diunggah di channel Youtube Leslar Entertainment saat ini Berikutnya juga para sahabat Ada sebuah komentar yang diberikan juga nih Dari para fans, salah satunya juga dari akun Asnawi Wia Mengatakan di kolom komentar seru vlognya Kalau Lesla lagi ngobrol santai Apapun bisa mereka bahas, cara mereka bicara ke BBL pun sopan banget. Masya Allah, panutan ya, Bunda Lesny. Bapak Bilar, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Amin, ya Robbal 'alamin ke gambar berikutnya, kita lihat juga para dan sebuah unggahan special terbaru dari Lumia Rebi Fotografi ini sih, momen photoshoot semalam akhirnya muncul juga aduh, gemes banget ya baby L, Abang L, bareng Azam, Anak Kang Sule, Masya Allah sama-sama cute, sama-sama ganteng, mudah-mudahan pertemanan juga sampai dewasa pastinya, amin hingga komentar pun tentunya banyak banget ya diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Let's Bilar .official, Masya Allah, adem banget lihat mereka, duh, ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Let's lovers Abang El sayangku cintaku manisku gemoyku, aduh, maja banget ya, pokoknya deh, gemes melihat. Gaya BBL yang selalu membuat tentunya warga Konoha bahagia. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Amin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada kabar terbaru yang membahagiakan para sahabat, di malam hari ini. Ya. Ada kedatangan tamu spesial, ada Gilang Birga dan Adis, para sahabat, ya, duh, bahagia banget pastinya warga Konoha akhirnya. Hilang di rega, tentunya jengukin baby L dan memberikan kado pastinya persahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan tentunya doa-doa baik support juga banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky. Bilar unggahan ini pun repost kembali, persahabat oleh akun Instagram Lancelot Korsi Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Masya Allah, banyak tamu, banyak keberkahan. Amin ya Allah." Wow, masalah banget ya Dan kita lihat juga tanggapan banyak sekali yang positif juga diberikan dari para sahabat Leslar Dari akun aneh.nur mengatakan di kolom komentar Kita tunggu ya vlog Baiknya dari LE atau Agilang Semoga Adis diberikan kesehatan Kelancaran juga sampai lahiran Semoga Lesla bahagia selamanya Amin Yuk kita doakan juga buat Adis Mudah-mudahan tentunya lancar sampai lahiran Dan diberikan kesehatan selalu Kita lihat juga prasahabat ya Ke kabar berikutnya Kita mampir ke fashionnya Abang L Perhatikan Pakaian atau baju yang dipakai Abang L ini bermerek Kenzo dibanderol seharga 3.250.000 rupiah. Wow, harga yang pantas banget ya Abang L outfitnya selalu membuat kita melongok. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar bahagia pokoknya tahan tintinya mendoakan yang terbaik pokoknya untuk adalah kita. Masih menunggu kejutan, kabar selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat. Tukar Leslar tentunya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Orang bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh